dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya sahabat bertujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat. Selamat dimanapun kalian berada. Untuk kabar terbaru di siang hari ini, Kekabar kabar pertama dengan spesial banget dari Iggy nya yang Bang Adlin, ya. Masya Allah, banget nih para ajudan dari Leslar luar biasa, tiga serangkai, Bang Lintar, Bang Ariel, dan Bang Adlin. Sungguh luar biasa, persahabatan yang mudah-mudahan selalu bisa menjadi ajunan leslar yang baik dan selalu memberikan kejutan, vitamin, bahagia langsung, tentunya persahabatan untuk kita semua dari ide kesayangan kita. Mudah-mudahan kita juga tetap kompak dan solid, selalu mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment. Untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat nih ada vitamin segar banget dari Dede Elasti Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan nih di IGSnya Masya Allah, bumil cantik bangetnya setiap hari Auranya semakin aura-auran aja Mudah-mudahan selalu sukses, selalu bahagia untuk idola kita Dan selanjutnya juga persahabat ya, ada kabar yang membuat kita penasaran Kita lihat aja nih di diunggahan IGSnya Bang Dede Prawira Persahabat ya, perhatikan dengan baik-baik Di situ ada Bang Lintar dan Bas Gongli Sedang berada di bandara Persahabat ya, wow <guluh> Mudah-mudahan saja ada kejutan Dan ada kabar baik Persahabat ya, makin penasaran Mereka mau otw kemana Hari ini, kita lihat juga Diunggah kembali oleh akun Family underscore Leslar23 ada kalimat khususnya dituliskan mereka lagi mau kemana ya tuh persahabat ya kira-kira kemana nih hari ini Leslie dan Rizky Pilar serta tim dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan yang diberikan dari akun Noviti karunia di Bandara atau di Stasiun Ayo cocokologi katanya tuh kita lihat juga nih jawaban komentar di akun Family Leslie 23 Tadi aku cari di Google, ini lokasinya di airport katanya tuh. Dan kita lihat juga jawaban selanjutnya. Kayaknya ke Malang. Baru ingat pas minggu kemarin pas ketemuan sama Mbak Sandi, katanya minggu depan mau ke Malang. Yakin deh ini mau ke Malang katanya tuh. <tuh> Doakan saja persahabati yang mudah-mudahan ada kabar dan kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kita. Tetap stay tune dan channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. baik menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.